serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate dan hanya seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Mbak Mimin akan memberikan informasi terbaru nih seputar idola kesayangan kita Kegiatan pertama persahabat ini ada sebuah unggahan dari Bang Diri persahabat. Alhamdulillah, tentunya sudah bebas karantina persahabat ya. Hari ini otw pulang nih. Wah, masya banget ya Bang Diri semakin subur aja persahabat ya semenjadi karantina. Masya Allah, Alhamdulillah sudah bebas sudah bisa menghirup udara segar nih persahabat ya. Tuh terlihat Bang Diri di dalam mobil lagi otw pulang bersahabat ya Alhamdulillah semuanya sehat dan semuanya diberikan kebahagiaan amin momen ini diunggah kembali bersama oleh akun family Leslar 23 ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah udah bebas ya dari Alhamdulillah banget ya kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan banyak respon dari para fans sejati Leslar ini dari akun Instagram Narapniah Nurapnia mengatakan Derry tambah putih soalnya terkurung di hotel nggak kena matahari Derry lebih seksi aduh <laughs> manja banget nih perzaba dia komentarnya. Ya Dan kita lihat juga keunggahan IG-nya Bang Derry aja tuh tepatnya jam 8:57. Itu dari sudah otw pulang persahabat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kejutan bahagia selanjutnya yang kita dapatkan dari tim keluarga Down. Tentu, langsung dari idola kesayangan kita. Agak berikutnya juga, persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan, persahabatan ya dari Bang Adlin, yang mana ketika dia vlognya Kobas TV, Bang Adlin tentunya menyampaikan kesaksiannya persahabat ya bahwa Lesti Kejora itu jago masak persahabat ya wow luar biasa ketiga tentunya Bang Adlin ini menemui persahabat ya seorang Lesti Kejora ternyata jago masak dan selalu menjadi tentunya istri idaman banget seorang Pilar aduh makin cute dan makin bangga banget persahabat ya Alhamdulillah idola saingan kita Lesti Kejora itu jago masak ya dan tentu Istri idaman banget dari seorang Rizky Pilar. Momen ini diunggah kembali oleh Uncle Sendal Footy atas kerbila. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Dede emang istri idaman, Pinter ngurus suami, pinter masak. Aku juga sepinter Dede masaknya kok jadi malu ya ini tiba-tiba. Luar biasa. Dan kita lihat bersahabat dia ya, jadi maksud Adlin kamar dia ama Eno ama Lintar sebelahan sama dapur Jadi kalau Dede masak, baunya nyampe ke kamar mereka, ini maksudnya Tuh, sudah dijelaskan bersahabat ya Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Midanskorsandi mengatakan Andai ada konten Lesti belajar masakan Padang sama Bu Dewi pasti seru banget Yuk tentunya kita doakan saja mudah-mudahan ada vlog masak Dari idola kesayangan kita Lesti dengan ibu mertua kesayangan Ibu Rosmala Dewi Dan ke berikutnya juga kita lihat persahabatan terbaru dari IGS nya Kak Nova tuh. Kak Nova mengunggah sebuah postingan video Papa Daniel ini sudah ada di rumah persahabat ya Alhamdulillah selama sampai tujuan dan lagi bagi-bagi duit Turki persahabat ya gemes banget ya datang rumah langsung bagi-bagi duit Turki untuk keluarga besar nih masya Allah dan kita salvok sama koper nih yang belum diberesin persahabat ya apa mungkin Les dan Bilal ini juga mampir ke rumah yang di bintaro persahabat ya tentunya kita masih dibuat penasaran mudah-mudahan saja ada dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari Idul dari idalah kita dan langsung dari keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar Momen ini diunggah kembali oleh akun family Atau sekalian selar 23 dan kalimat kapsen pun dituliskan dalam postingan tersebut Alhamdulillah Pak Daniel dan Ibu Dewi Udah sampai di rumah nih Katanya Alhamdulillah bersabat ya Mudah-mudahan saja tentunya semuanya sehat dan semuanya bahagia Amin Dan kita lihat juga bersabat ada komentar dan sekaligus info untuk kita semua dari akun Loveety Karunia mengatakan, beda-beda ya pulangnya. Tadi Gongli pas live IG masih di hotel katanya. Tuh, tentu di sini kita lihat bahwa mereka pulangnya beda-beda persahabat. Ya, tetap kita doakan saja yang terbaik untuk keluarga tim adalah kita Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bahagia dan kita lihat juga para sahabat ya gugian berikutnya tuh ini mengingatkan jangan sampai lupa dukung idola kita di alasi kejuaraan di acara Indonesian Dangdut Award 2021 kita wajib untuk mendukung dengan memvoting di sahabat ya yuk kita buktikan kekompakan kita dan kesolitan kita untuk selalu mendoakan mendukung yang terbaik untuk Lesti Kejora dan mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan dalam ajang IDA 2021 yang akan dihadirkan di Indosiar nanti. Ya, mudah-mudahan saja tentunya Dedek Olsni bisa mendapatkan penghargaan. Amin ya alamin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, sahabat. Mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan. Dan tentu kita masih menunggu Cidukan vitamin manja dari adalah kita Tetap stay dan tonton channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian Selagi berkomentar bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh